Mas Parais, siapa? Mas Parais, Ber, ya, e, ya. oh, iya. Mas Parais, siapa? Mas Parais, siapa? Mas Parais, siapa? Mas Parais, yes. siapa? Ya. Si mas Parais, siapa? Mas Parais, siapa? Mas Mas Parais, siapa? Mas Mas siapa? Mas Parais, Gua Mas Parais, siapa? Mas Parais, siapa? Mas Kanon, pro Kanon, eh. yang bisa untuk penonton, ya, untuk penonton semuanya tanpa terkecuali. Halo, Allah. Kan? Satu saja. Jadi satu satu Mas ya. Mata -mata Ayo Bang, Bang. Cepat-cepat Son Pro ini Nah, adalah di tengah ini. Oh, lima oh, lima nah, ini takablan, nah, nah. okay, ya. nah, buat Halo naik bisik-bisik tuh masih. dipersiapkan untuk lomba mixing selanjutnya saya kasih waktu muncul bareng sekaligus cek song anda untuk selanjutnya racing SPL Jeng Lo Duwa Salam so untuk rekan-rekan yang lain Bisa off dulu mas bro Untuk saudara saya yang berada di sisi selatan panggung Samohan waktunya kita selesaikan uh, rekan kita selanjutnya Untuk mixing di acara siang hari ini Iya atas perhatian rekan-rekan dan turur-turur saudara jenderal Ponorogo. Mohon maaf, baik. Iya, terima kasih Mas ardi Untuk melanjutkan setelah mungkin dari para alim ulama berdekor mengerjakan sholat, tahlil, ya mungkin sudah selesai. Saya ini <tuk> sama teh kurus jeli teh. <tuk> Dilanjut dulu kita selesaikan match ya. Setelah nanti ada jeda 30 menit nanti akan dia, kita adakan acara Oke. Okay? Ah uh, ini menuju ke meja operator dari audionya apa Mas Bro? Bala Dewa dari mana? Rayun Ponorogo dengan sang operatornya siapa Mas Mas mas? mas Mas Entung mulakno bojone yo melu mergane sing digoleki entunge lho Mas entunge luar biasa ya yeah. Aku kok tau cetok toh Mbak Pak Bovo Kalis Ponorogo nareya to yo untuk yang di sebelah selatan Sekali lagi minta maaf untuk Abdulul Mas ya. Setelah mungkin waxing ini selesai terserah jenengan mangke adu SPL monggo ya. Ini sudah diacak Mas ya. Dari panitia sudah diajak di sini untuk melihat kelincahan njenengan ya. Di iki iso ndandekke sing kepenak piye ya. Ah, ah. Dalam jemaah mulai satu, satu dua, dua tiga sedih pas usah resep pas ya buka Mas ya dikasih dikasih ya dikasih kamu. Ya, ha -ha, ini ada selingan Mas Bro. Ya, barang siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan berpres. Ya, ha -ha.